untuk setelah yang pertama kalian tinggal serut aja kainnya terus kemudian habis itu kalian lilit kalian putar kayak gitu kemudian ke sisa kainnya kalian tinggal bawa ke belakang kemudian kalian ikat kalian bisa ikat pita Setelah kalian ikat pita, tinggal kalian rapihin deh baju kalian. Nah, jadi deh style yang pertama. Selanjutnya, untuk style yang kedua masih sama kayak yang style pertama. Kalian tinggal serut aja kainnya. Kemudian kalian pelintir kedua bagian kainnya melingkar. Uh, jadi ini namanya style bunga mawar gitu kayak bikin bunga gitu di depannya nah kalian tinggal abisin aja kainnya sisa-sisanya masukin ke dalam buletan yang kalian bikin jadi deh style yang kedua style yang ketiga kalian tinggal lipat aja kainnya satu sisinya terus kalian tarik sedikit ke belakang kainnya terus sisa kainnya itu tinggal kalian ikat aja sama sisi satunya lagi, terus agak diprinter sedikit satunya dililit sedikit biar bentuknya nggak sama rata, tinggi sebelah gitu. Kemudian tinggal kalian ikat, kalian bisa ikat di belakang atau di depan setelah kalian atau di samping setelah kalian. Tapi aku lebih, aku lebih nyaranin kalau tinggal masukin aja ke dalam. Kalau aku sih nah jadi deh untuk style yang ketiga masih sama kayak style yang ketiga tadi kalian tinggal lipat kainnya satu sisi terus kalian ikat di belakang di samping juga boleh tapi aku di samping kemudian tinggal ikat terus dililit kayak tadi sedikit biar nggak sama rata bentuknya kalau kalian sama rata juga nggak apa-apa terus kalian tinggal ikat pita deh Kalian ikat bintang juga boleh, ikat biasa juga boleh. Hampir mirip kok ini style sama style ketiga, cuman bedanya ini agak ke samping sedikit. Terus kalian tinggal rapihin baju kalian. Jadi deh, style Untuk yang style ke yang kelima, ini tuh masih sama kayak style pertama tadi. Tinggal kalian serut, terus kalian lilit, kemudian bawa ke ina ke belakang. Tinggal kalian ikat. Di depan atau di belakang, setelah kalian bisa ikat pita, bisa ikat sesuai ke kalian deh. Pokoknya ini tuh versi midinya gitu dari style yang pertama tadi. Jadi deh style yang kelima. Untuk style yang keenam ini tuh kain biasa, bukan kain lilit. Jadi tinggal kalian uh, ikat dua ujungnya kain tersebut. Terus sisanya kalian tinggal bawa ke belakang. Habis itu kalian tinggal lebarin kainnya. Lalu kalian bawa ke depan, kalian ikat di depan. Ikatannya harus benar-benar kencang soalnya ini kan nggak uh, ada ikatannya ya, jadi harus benar-benar kencang. Nah tinggal kalian rapina jadi deh. jadi deh untuk style yang keenam. Terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini eh maksud saya channel ini. <hoyah> Terima kasih sampai ketemu selanjutnya. Dadah.